Assalamualaikum sahabat teman-teman kita pada siang ini berada di Desa Sungai Baung Sungai Baung Kabupaten Batanghari inilah sahabat teman-teman suasana di Desa Sungai Baung Saya ada mesin dompeng pengambilan pasir inilah sahabat teman-teman Suasana desa Sungai Batang Batanghari, Provinsi Jambi. Kebetulan pada malam nanti ada hajatan tempat Ayu Ipar. 不怕 Guys. Suasana di Desa Sungai Mendau, Guys. Di pinggir Batanghari, Guys. Kita mau menuju ke masjid, Guys. Kita mau asar nanti, Guys. Sampai asaran sampai kita kelo di seputaran Desa Sungai Bong ini, Allah, nah, aku punya ping. Kita menuju masjid Desa Sungai Bong. Hingga semua rumah di desa ini terlihat masih ada rumah panggung. صلى الله سلام الله على صا و رسول الله <تصفيق>